Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Slamet Wiyono kepala SD Santri Sidangga yang beralamat di Dusun Gleyarian RT 06 RW 01 Desa Sidangga Kecamatan Lapok dengan NKSN 2026 -3136. Jumlah guru semuanya ada 9, 2 orang satu otok, satu, satu orang PS satu orang KTT Sarana sekolah memiliki lima ruang Ruang belajar, satu ruang, ruang guru Yang kelas 1 dan 2 dan satu ruang Juga memiliki ruang perpustakaan, ruang WC, Yusola, dan UKS Dan selanjutnya jumlah murid semuanya tahun ini adalah 18 orang bikin operasional, yaitu TAU 2990 lokasi SDN 1 Sidaharja tanahnya hak guna yang diberi oleh pemerintah desa Sidaharja yang seluas 2850 meter persegi untuk akreditasi yang tahun kemarin itu adalah tahun 2016 dengan nilai predikat A demikian yang saya sampaikan. Selamat malam sampai akhir, tidak ada kesalahan, mohon maaf yang selamat menikmati. Ini hari ini, bila itu berbahagia, ya. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romia Ratmawati, SPD, guru kelas 1 SDN 1 Sidaharja Harja. Tiga, dua puluh, satu Dengan satu huruf, Yaitu huruf konsona Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. Tiga. habis ya dari ibu dicutupkan yang dulu ibu. ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dede Henati SPD guru kelas 4 SDN 1 Sidaharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Dua Tiga wabarakatuh. Wabarakatuh. Aditya. Hadir. Aditya, Hadir. sebelum kita menitah ke materi Yang telah diajarkan oleh ibu tentang Dua, energi sangat penting bagi kehidupan kita Coba kalian amati gambar di bawah dengan fotosintesis ya maaf. terima kasih nah sekarang selalu hamat juga bisa mengerikan dan asli dapat mengerikan petani gabah kalau sudah panen kalian hari dapat dan tulis ulangan di papan tulis coba keatasan